Ibu aku aku aku dependensi sangat Mbak tolong kosin Mbak Mbak 22 dari kedahut enggak dari Allah yang oh. Maha. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>